Yo, yo yo yo yo, what's up bro? What's up bro? Welcome back to my channel. Disini di, sini, di channel tempat reaction berbagai macam video, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat di hati, dimanapun berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi yang baik. Tapi ngomong-ngomong, kondisi gue ngebaik nih, guys. Si gue udah kagak modal, <tuh> terpaksa gue ngalah. ya udah udah, tapi ini aja ala-ala -al perang dikit. Tidak apa ya, guys? Ya, ini topi, topi anti badai, ini, topi anti badai ini kagak modal loh. Lu atau kagak bawa pokoknya? Gua gak tau, Ya, besok saya beliin. Ya, saya beliin, bos. Lu ngapa kan udah gue suruh dandan, bro. Aku kagak dandan, heeh, nggak nambah. Coba dibeliin kalau suami kami dapat sama lagi, kalau suka ya. Iya, lagi mau guys. Maksudnya tadi bingung juga. Entar kalau ini udah tembus, oke siap, udah jadi youtuber. Cek, entar gue beliin make up, hmm. tapi beneran dipakai pake sekte gaun, tontonan pensi. Karena sampai Kita gue, kamar kamar kamar kamar Udah baretin aku nah. kali ini internet sedikit ya guys. udahlah Ini omong-omong apa? Ngepesan kosong aja ya guys ya. Kali ini gua, aduh, ny kopi gua gimana? Mana orang muat lagi minta kecilan, pala gua kegedean. Oh iya. Nah. Suset makan. Lalu cocok. Ah, geli ya senang bos. Biarin senang bos. Levels. Sialnya banyak banget nih gue. Nah, ini baru ini kebangsaan gue. Nah, orang-orang ya. ya. ya. kurang hiburan gitu ya. Oke, kali ini gua mau nge-reaksi nyanyi sama Sohina, deh. Sohina, ya. Nyanyi Anoman Obong. Lu bayangin, Saimah Dagonin Den, Suaranya kan? tinggi Lu bayangin Amarara penasaran lu Oke, ya. Kita lihat. banyak Udah Anoman Anoman Anoman <tuk tangan> nah, kata awu Gede ah gede gede Aku keras dia, aku yang gede, obong gede. Bajunya hijau-hijau botol hijau, hijau yeah. <politik> nah, nah. botol yeah buto Gua dong <series> hmm, buto <Bulls buses> <inaudible> <masyarakat. 24> Wah, Ketika ya, untuk menikmati ini wow. Ini, Sorry, Singe, yang ini wow Calon, calon. Setanah. Setanah. Dia rambutnya masih dipone. bisa berubah-ubah ya wajahnya tadi kelihatan dewasa sekarang kelihatan Bila -bila -bila. Bila -bila. make up video ini kan dia belum nendang ini masih proses ini dan kontes dia ya. cuma aku akan musen aja buat ngeri musennya Demi Rala dan Ralfa karena artis kayak gini yang harus ya udah badikan terus tampurkan Campurkan tampurkan Cepat oh, makin cukup. makin Disekain, musik, suka. musik suka. <tuk> oh. masih ada belakang, belakang. Makeupnya natural, natural. Nah, Saat lipstiknya maksudnya nggak merah. Ginsul juga. Jadi kan? Dewi, okay. Ini Ros, ya. nah orang Malaysia. Oh. Ih, Soi Mas, suaranya itu. Di semua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 Soima, fitur yang lara, paham? Anu mau bobok, gelak suaranya. Itu yang ada di si Soima, pertama kali membangun banding. Okay. Jadi kalau sih dengan -sing plastik itu bawa suasana. Gimana kita dulu kan, saya sering pilu, mau pilu itu dia. Tapi pas udah yang nada cepatnya tadi yang sakit nanggung. Asli? Oke guys, sampai di sini, dari kita berdua keren, pokoknya keren, Soima fiturin rara apa rara fiturin soimah ya terbalik lagi gue yang benar mana deh rara fiturin soimah ya yang benar terbalik gue ya rara fiturin soimah oh. hanomanobong oke okay, keren keren abis deh sama-sama nada tinggi saling mengimbangi wah pokoknya best best oke okay, gue ah, mau iya oke okay. ini gue mau nginjilin anoman yang satu dulu nih okay, <tuh bye bye <tuh> sampai jumpa